dua hewan terkecil di dunia selain semut moms dan si kecil harus tahu jika si kecil bertanya tentang hewan terkecil di dunia moms mungkin akan menjawab semut ya semut adalah salah satu hewan terkecil yang ada di dunia semut memiliki ukuran tubuh dari nol hingga 2,0 cm sehingga bisa disebut menjadi salah satu hewan paling kecil namun, tahukah Moms bahwa ada beberapa hewan yang berukuran kecil dibandingkan hewan-hewan yang pernah dilihat selain semut? Hewan terkecil ini bahkan mungkin terdengar asing dan belum pernah melihatnya. Selain menambah wawasan pengetahuan, Moms juga bisa mengenalkan pesona dan keunikan dari hewan tersebut pada si kecil. Apa saja hewan terkecil di dunia selain semut? Simak daftarnya berikut ini ya Daftar Hewan Terkecil di Dunia Selain semut, ada beberapa hewan terkecil di dunia yang menarik untuk diketahui Yaitu, 1. Baluchistan Pimbi Jerboa Salpimotulus Mecellis dikenal dengan jerboa kerdil. Salah satu hewan terkecil di dunia ini merupakan spesies hewan pengerat dari keluarga Dipodidae. Ukuran jerboa kerdil dewasa rata-rata hanya memiliki panjang kepala dan tubuh sekitar 4 cm. 4 cm dengan ekor rata-rata 8 cm. Jerboa kerdil betina dewasa memiliki berat 3, 75 gram. Jerboa kerdil dapat ditemukan di gurun Pakistan dan Afghanistan, Hewan ini bertahan hidup dengan cara menggali di bawah semak-semak kecil untuk memakan biji dan daun. 2. Bumbel Bebat Krasong Tonglongnya atau dikenal kelelawar bumbebek merupakan jenis mamalia terkecil di dunia berdasarkan ukuran panjang yang dimilikinya. Hewan ini memiliki panjang dari kepala sampai tubuh sekitar satu. 14-1,3 inci atau 29-33 mm. Habitat kelelawar ini dapat ditemui di Thailand dan Burma. Biasanya di gua-gua batu kapur di sepanjang sungai. Sayangnya, populasi kelelawar bumblebee ini terancam punah. Hal tersebut disebabkan kehidupan mereka merasa terancam karena adanya gangguan dari ekstraksi batu kapur. Nah, itulah pembahasan mengenai hewan terkecil di dunia. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.